sovereign wealth adalah menggunakan kekuatan sovereign apa yang sovereign kekuatan nasional kita kita lompat sebentar Saudi Arabia tahun 2030 rencananya tahun 2030 tapi kayaknya akan dimajukan ke tahun 2022 Indonesia uh, sorry Saudi Arabia tahu bahwa cadangan minyaknya dan cadangan gasnya akan musnah 40 tahun dari sekarang jadi apa yang terjadi kalau Saudi minyaknya habis sementara Saudi Arabia adalah mendapatkan uangnya dari petrodolar alias petroleumnya menghasilkan dolar jadi dia adalah negara yang disebut petro petrodollar country sahabat semua jadi begitu uh, cadangan uh, minyak dan gasnya habis negara tersebut bisa menjadi negara paria atau negara gagal failed state atau negara setengah gagal paria ya Ha, uh, uh, fail state, terus ada negara uh, Gagal Nah, ingat Nauru Nauru adalah bang, uh, sebuah negara uh, Mulai mulai kalau sahabat uh, Bosmen ini kalau ditanya Nauru Kepalanya di mana tuh Nauru gitu ya uh, Nauru itu Ada di Polinesia Jadi di, di sahabat kita Ada lima provinsi seperti Ambon, Flores, kemudian uh, Papua, itu adalah dari Melanesia gitu ya Ujung Melanesia, ada sebuah negara namanya Nauru Nauru itu menghasil P2O5 P2O5 adalah fosfat Sangat kaya Dan Amerika, ya, yang kurang ajarnya Amerika Itu mengeksploitir fosfat Tapi negara tersebut begitu dieksploitir Mereka datang dolar begitu banyaknya Apa yang terjadi begitu tahun 90-an kemarin P2O5-nya fosfatnya habis Negara itu miskin, nggak punya apa-apa Sekarang dia cuma hidup dari pariwisata Itulah mengapa sumber daya alam di Indonesia saya teriak-teriak begitu RUU Undang-Undang Minerba RUU menjadi Undang-Undang Minerba saya teriak-teriak tapi nggak ada satupun sahabat saya yang mengerti Kenapa saya teriak-teriak karena saking bernegaranya Itu mungkin kurang terlalu dalam ya sudah saya ngomong lewat video video saya ngomong lewat uh, IG ini Jadi begini Kita menghasilkan nikel yes dan nikel Indonesia itu punya hal yang luar biasa, jadi kita tahu ada li atau litium. Lithium itu nggak ada tambangnya. Lithium itu adalah produk ikutan, jadi sewaktu kita menjual nikel yang dibeli, cuma nikel yang dibayar, cuma nikelnya. Lithium menjadi produk ikutan yang tidak dibayar. Saya teriak, "Harusnya kan konten yang dibayar, kemudian..." Kita tahu bahwa nikel di Indonesia itu juga ada feronya, atau disebut feronikel. Tapi feronya besinya nggak dibayar, FE-nya. Jadi bayar cuman NI-nya doang, nikelnya doang. Harusnya yang dibayar adalah kontennya, feronya, nikelnya, litiumnya. Tapi sekali lagi, karena mungkin sekali lagi bernegaranya masih kurang paham, masih nggak terlalu banyak mengerti tentang dunia tambang, jadi begitu nikelnya diangkat, ya udah kita dapat untung dari pajak dari nikel. Dan pabrik di Konawe, pabrik di... Uh, apa namanya? Saya meragukan bahwa itu bisa memisahkan nikelnya. Dari vero atau memisahkan uh, nikelnya dari... Dari apa? Dari... Uh, uh, dari litiumnya. Jadi sahabat semua, uh, Mohon maaf saya minta ulangi lagi. Suara saya masih jelas ya. Tolong jempolnya. Karena saya agak sedikit... Oke, okay, terima kasih. Jadi, uh, Sahabat semua, kita sudah buat kesalahan waktu freeport. ya mungkin ini senior-senior kita, bapak-bapak kita yang usianya sekarang udah 80-70 tahun, buat kesalahan yaitu uh, freeport yang dibayar cuma kopernya saja. Padahal koper konsentrat tadi kalau dimasukkan smelter, ada goldnya, ada platinumnya, ada uraniumnya, dan itu kita tidak ada untungnya karena yang dibayar cuma koper konsentrat. Saya pikir udahlah kegoblokan ini jangan diulang lagi. Eh sekarang nikel, nikelnya feronya nggak dibayar, litiumnya nggak dibayar. Saya bukan anti pemerintah, saya cuman perbuatan yang merugikan bangsa dan negara saya cuman mau bunyi. Jadi ke depan feronya harus dibayar juga, litiumnya harus dibayar juga. Jadi waktu uh, pabrik dibangun itu saya minta itu kan pabrik nikel. Apakah nikel doang yang dijual apa yang di, di, apa, dikirim? Enggak, litiumnya keangkut nggak nggak dibayar gitu ya. Huh, jadi sekali lagi Kita Itu adalah Sovereign kita Atau Natural resources aset kita yang kebuang Itu padahal Kalau saya Saya berhentikan itu Tidak usah nambang Mendingan jadi SWF Nah saya harus menerangkan SWF ini Sekali lagi ya Mohon sabar Di dalam uh, Berbicara dengan Bosman ini Karena suka lompat-lompat Demi pelajarannya Dapat Karena saya tahu Teman-teman atau sahabat semua Kadang-kadang Buku kurang sempat dibaca Pelajarannya Sudah cukup sibuk dengan ngurusi kehidupan biar saya aja deh yang baca saya terjemahkan dengan uh, bahasa sederhana bahasa populis uh, kembali lagi jadi Saudi nggak mau seperti Nauru kalau jadi seperti Nauru negaranya bangkrut apa yang terjadi gitu jadi Saudi akan merubah dari negara petrodollar di tahun 2022 katanya 2030 dia akan menerbitkan swf sovereign wealth Fund. aramco akan menerbitkan sovereign wealth Fund. nilainya adalah 2000 triliun eh, sorry 2000 billion atau dua triliun dolar itu banyaknya minta ampun gitu ya Nah dia akan majukan dia ambil jadi misalnya gini ini, ini contoh aja cadangan dia nilainya 5000 gitu ya triliun yang 2000 diambil duluan untuk apa diambil duluan dia akan membuat Saudi menjadi negara yang disebut service country, negara jasa. Negara jasa itu seperti apa? Negara jasa itu adalah negara yang melayani sektor non-fisik. Jadi jasa, jasa keuangan, jasa pariwisata, jasa. Dan property country, jadi dia akan membangun properti karena dia tahu minyak mungkin hanya 40 tahun lagi. Tetapi yang namanya uh, apa yang namanya tamu Allah sampai akhir zaman masih ada. Jadi dia merubah corporate action country-nya dari petrodolar menjadi melayani tamu Allah. Yang tadinya Ka'bah dan sekitarnya hanya bisa men menerima eh uh, 2 juta sampai 3 juta, sekarang mungkin dalam set bisa 10 juta. Sarananya dibesarin. Itu di, di, di, di dengan tamu Allah tadi dia bisa tetap kaya sampai akhir zaman, gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sovereign wealth fund-nya diambil untuk merubah reactionnya. reaction-nya. Nah, kita juga sama. Dubai, dia tahu sumber minyak dia juga ada limitnya. Kalau digali modal 10 jual 20 untung 10, itu surplus. Kemudian dia membangun Dubai, nggak kelar dalam 40 tahun. Apa yang dilakukan? Sama, dia terbitin SWF juga, gitu ya, diterbitin SWF juga sovereign wealth fund, dia forward diambil diambil lagi. Uh, uh, di tahun uh, 90-an diambil ke depan, itulah yang dia buat bangun Dubai menjadi hub dari uh, uh, uh, uh, Timur Tengah. Jadi, hub. Jadi, kalau kita mau ke, ke Italia, kita mendarat dulu di Dubai. Kita mau ke, ke Amsterdam, diarahkan mendarat di Dubai. Dia menjadi hub country, gitu ya, uh, secara finansial uh, keuangan di sana dibangun oleh pemerintah Dubai. Uh, secara uh, apa namanya uh, uh, sarana disiapkan dan itu semua diambil forward. Nah, sekarang Indonesia bagaimana? Katakanlah kita punya nikel. Nikel kita diaudit, nikel satu Indonesia diaudit, katakanlah nikel kita ternyata semuanya itu adalah 5 triliun dolar atau 5000 billion ternyata gitu ya, ternyata 5000 billion. Kita ambil 2000 miliar. 2000 itu 2000 billion itu, uh, 2 ribu billion itu sepuluh kali APBN nasional lebih kali ya tiga lima kali kali APBN nasional jadi kayak APBN Indonesia ini yang memeras uh, pajak keringat rakyat ini tanpa pajak tanpa rakyat bayar pajak diambil semua berarti kita dapat duit 15 kali dari APBN bayangin ya di forward tapi 20% cadangan nikel kita diterbitkan yang namanya sovereign welfare siapa yang beli gitu ya siapa yang beli misalnya Singapura mungkin beli nggak mungkin Singapura gimana belinya? Karena kan dia nggak punya natural resources. Negara Singapura tidak punya natural resources, sumber daya alam. Jadi dengan membeli sovereign wealth fund Indonesia, dia menjadi memiliki uh, sovereign wealth fund juga. Sovereign wealth, bukan fund ya. Sovereign wealth, dia mempunyai kekayaan nasional. Jadi yang tadi, nah nikel tadi diambil sama dia. Kita mendapat uang dari Singapura tadi di forward, kita membangun. Jadi kalau bisa cadangan nasional kita nih, jangan digali. Buat anak cucu kita Karena kalau sekarang digali ya Cuman untung dari sejabat Jadi komoditi Bukan jadi aset Sekali lagi Ini nanti saya berikan Komoditi itu jadi dagang Jadi market Tapi kalau uh, uh, Menjadi aset Itu nilainya jadi lebih besar Oke saya lanjutkan ya Lalu Singapura Memiliki uh, Sovereign wealth tadi Untuk apa Singapura? Untuk printing money Singapura Dolarnya gitu ya Oke sebagai contoh lagi jadi bisa nggak SWF kita ini dibeli Bank Indonesia dengan printing money? Bisa. Jadi kita katakanlah perlu 11 ribu triliun yang sekarang ada di tangannya pemimpin kita ini. Printing money aja di Bank Indonesia dengan SWF-nya tadi dibeli oleh bank, bank Indonesia printing money aja. Jadi money ada underlying nya kita bicara masih nikel ya, sementara kita punya palladium, kita punya osmium, kita punya tantanum, kita punya platinum, kita punya uranium, kita punya segalanya. Mungkin ada 130 unsur di tabel periodik dulu yang kita waktu SMA diajarin hari, libur, nanti kita rebus kubis Perancis. H, H, L, I, Anda ingat ya pelajaran itu ya, kalau lupa Anda pasti bukan anak IPA gitu ya. Jadi itu semua ada kali 130 unsur di Indonesia ini di tabel periodik itu ada masing-masing di audit itu adalah sovereign wealth kita itu adalah nasional resources aset kita itu adalah harta yang sampai akhir zaman masih bisa kita kelola dan tapi sekali lagi kita harus punya grand plan uang yang tadi yang 15 kali dari uh, apa namanya uh, APBN tadi mau diapain gitu ya itu harus masuk sektor produktif misalnya Anak-anak mudanya sekarang, kita nggak mau pakai Google lagi, kita nggak mau pakai Amazon lagi, kita nggak mau pakai Facebook lagi, kita nggak mau pakai Twitter lagi, kita nggak mau pakai uh, apa namanya Instagram lagi. Kita buat Instagram Indonesia, kita buat Twitter Indonesia. Modal itu anak-anak putra bangsa itu. Sehingga kita tidak bergantung pada alat-alat yang dari negara tersebut. Kita beli satelit. Jadi terus kita bangun teknologi kita. Itu semua bisa. Dengan grand plan seperti begitu... Dalam 5 tahun Kita lebih gede dari Dubai Kita lebih gede dari Cina Kita lebih gede dari Amerika Inilah yang membuat saya kadang-kadang Ya Allah Ngapain sih ngutang lagi gitu ya Ngapain sih lo gak melihat aset Diamond itu gak jauh Diamond itu ada di sekeliling kita gitu Dan inilah yang sekedar kita mengingatkan Bahwa dengan SWF Dengan Sovereign Wealth Fund Negara ini gak berhutang Negara ini berdaulat Negara ini punya grand plan. Apa mentang-mentang sejak kita menggunakan undang-undang 2002 kita nggak punya GBHN garis besar haluan negara kita nggak ada, sehingga kita nggak tahu mau kemana, cuman ngabisin anggaran, ngabisin anggaran, ngabisin anggaran. Nggak ngono ngelola negara. Kalau kayak gitu mah nggak usah sekolah tinggi tinggi, nggak usah gaul tinggi tinggi. Semua orang jadi bisa. Nggak sesederhana itu mengelola negara, cok. Jadi sekali lagi, saya cuma mengingatkan bahwa ngelola negara tuh simpel kalau kita sederhanakan. Tapi kalau kita serba takut, takut IMF lah, takut obor Cina lah, takut Xi Jinping lah, takut tram lah. Gila ya yang ditakuti ya Allah satu itu aja nanti di akhir lu ditanya itu aja ditakuti. Susahnya minta ampun. Aduh, kok banyak bener hidup ini ditakut-takuti ya? Jadi sahabat semua, saya jadi emosi nih kalau udah hari Minggu ketemu temen-temen kita harusnya buat senang-senang karena Senin hari kerja. Toto Bosman bawa hal yang memprovokasi semuanya. Nggak, nggak, nggak, nggak. punten sekali lagi tidak ada niat saya untuk uh, menjadikan negara ini uh, berantakan tidak. Saya ini sangat NKRI garis lurus, garis lucu. Saya ingin negara ini berdaulat dan saya ini capek dengan pejabat yang memuja sistem yang nggak jalan old system doesn't work, IMF doesn't work gitu ya, obor, one belt, one road yang semuanya ke Cina, it doesn't work itu work buat mereka, IMF ya work buat Amerika gitu loh, bukan buat kita kita ini punya SWF di dunia ini, saya mau mengingatkan, yang mempunyai tambang natural resources, hanya Indonesia mau bukti ya, kalau anda ada bola transparan, terus anda dikasih glitter glitter itu apa yang menggelap mengkilap putih itu, terus anda puter itu bola plastik, satu jam dia ada puter anda tahu bahwa itu bol, apa glitter itu akan ngumpul di tengah-tengah bola tersebut gitu ya dan sahabat semua, kita ini kalau, kalau garis khatulistiwa Indonesia ini megang wilayah yang sangat panjang dan sudah miliaran tahun bumi itu berputar, gitu ya saya bukan percaya flat earth ya, jadi saya adalah percaya bumi itu putar, jadi flat earth silahkan anda percaya dengan yang lain dan gak ngerti gimana mineral itu ada di Indonesia jadi seluruh mineral itu ada di di, di pinggangnya kita, gitu ya dan inilah kekayaan yang tidak dimiliki bangsa lain bangsa lain tuh horni, mau nidurin Indonesia, mau naklukin Indonesia mau memperkosa Indonesia dan jangan pernah beli kesempatan kita ini gadis cantik, kita ini the best gitu ya jadi saya pikir SWF pelajaran yang sangat sederhana saya yakin sahabat saya gak usah belajar e, buku harus baca ribuan buku anda baca Sovereign Wealth Fund adalah bagian dari modern monetary theory. Guru besarnya adalah Michael Hudson. Dia mengingatkan gampang, bukunya tebel-tebel. Anda capek kalau baca buku dia. Tapi saya sarikan bahwa SWF hanya dimiliki tidak semua negara. Indonesia salah satunya. Dan Indonesia memiliki pasal tiga-tiga yang melindungi kekayaan nasional tersebut karena segala yang ada di, uh, di bumi adalah milik negara, gitu ya. Jadi sekarang kontraktor-kontraktor itu yang namanya Freeport minggir-minggir minggir. Dia cuman kayak kontraktor aja, kayak pembuat rumah. Jadi dia kalau kita punya hotelnya ya dia Grand Hyatt-nya dia kelola. Begitu Grand Hyatt-nya screw up ya kita ganti dengan Novotel, Novotel screw up kita ganti dengan Le Meridien. Suka-suka kita. Karena kita yang memiliki. Jangan sampai dia yang memiliki. Kalau sekarang kan Freeport yang ngambil, Freeport yang punya asetnya, Freeport yang jaminin. Kok kok bisa? Nggak boleh lagi SWF harus dipegang nasional. Jadi di Indonesia saya sarankan gimana SWF itu bisa beroperasi. Jadi saya, saya sarankan uh, di teman-teman di eh, Menteri Kementerian SDM, buatlah SKK Minerba, Satuan Kerja Khusus Minerba mineral dan batu bara dan Anda bisa menerbitkan SWF Anda Anda adalah instrumen negara karena ada SKK, Satuan Kerja Khusus Anda adalah BUMNK, Badan Usaha Milik Negara Khusus SKK, Minerba tadi Anda yang mengaudit semua kekayaan nasional ini dan Anda bisa lakukan itu dengan sangat cepat Anda audit berapa nikel di sini berapa dolomit di sini berapa tatanum di sana berapa osmium di mana gitu. Anda tahu Anda segera lakukan dan kita mulai dari mana? kita mulai dari nikel, katakanlah kita mulai dari uh, koper, bisa Kita mulai dari emas, bisa juga gitu ya Karena semua itu mungkin dan semua itu negara lain butuh Sahabat semua, mudah-mudahan pelajaran tentang SWF ini bisa menangkap uh, sedikit gambaran Bagaimana kita bernegara Jadi sekali lagi, video dari Bosman, IG dari Bosman adalah cara cerdas bernegara Kita memberikan solusi-solusi-solusi-solusi Dipakai, nggak dipakai itu bukan tugas kita. Kita sudah mengingatkan, nanti di akhirat kalau ditanya, ilmumu sudah kamu ingetin, sudah dipraktekin Nggak, bukan urusanmu, gitu ya. Ini juga teman-teman saya minta saat ini ada 12.300 sahabat yang menonton acara Bosman ini. Saya harap Anda juga berkontribusi, sebarkanlah tentang SWF ini sebarkanlah bahwa potensi kita ini lebih bisa membuat bangsa Indonesia besar jadi, apa yang membuat bangsa Indonesia besar? saya ulangi lagi, nomor satu Pancasila Pancasila ini ditakuti oleh dunia kalau itu dipraktekan kedua, SWF kita karena hanya negara Indonesia memiliki natural resources aset yang bisa di forward kita ambil sebagian di muka sekali lagi, syarat waktu untuk diambil itu kita harus punya grand plan-nya kita harus punya grand plannya dan fokuskan grand plan ini untuk membantu mereka yang di bawah 40 tahun. Lupakan yang seperti saya yang sudah di atas kepala lima ini. lupain karena sebentar lagi sudah kami sudah nggak ngerti sama kalian yang muda-muda ini. Kalian yang di bawah 40 tahun ini kan 60 penduduk Indonesia. Kalian yang harus mengendalikan jangan kalian diperdaya sama orang-orang kayak saya kalian harus lebih pinter jadi saya hanya memberikan, memberikan, memberikan bukan untuk saya, untuk anda kalau anda nggak percaya SWF gimana sih bisa jalanin saya nggak percaya itu sama bos men apa-apa, anda pelajari lebih jauh lagi gitu ya, anda perdalam lebih jauh lagi anda lebih pinter dari saya gitu, dan semua harus kita lakukan berdasarkan konstitusional jadi kita nggak ingin merubah negara ini dengan cara-cara yang tidak konstitusional harus konstitusional harus produktif tidak merusak, tidak saling menghujat, biar buzzer aja nanggung dosanya Karena nanti begitu bosnya udah gak berkuasa, buzzer ini gue gak tahu dikuliti kali ya Sama yang lain, saya gak tahu kok bisa hidup dengan sesuatu yang akan mengancam jiwanya beberapa tahun lagi gitu ya Gak enak banget, tapi ada loh orang yang memilih kayak gitu mengejek yang lain, mengejek bangsa sendiri, membelah-belah Dan gak bosan-bosan gitu ya, sehingga saya pikir bangsa ini akan terus terbelah karena yang dipiara yang kayak gitu apa yang kita lakukan, jangan lawan, kita cuman ngingetin doang bos, lu ada umurnya, lu ada batasnya, suatu hari gak berkuasa, awas lo ya gitu ya bukan gue yang bales, tapi ada seseorang yang karma versi keseimbangan alam sistem punya cara untuk menyeimbangi jadi jangan pernah merasa di atas, dan jangan rendah hati waktu di bawah semua itu seru aja, ambil nikmatnya aja, ambil indahnya aja gitu ya kita harus bergandengan tangan terus, sahabat semua. Sekali lagi kita akan menceritakan tentang SWF. Mudah-mudahan gambar bahwa Dubai, Uni Emirat Arab. Sekarang Aramco dengan Saudi Arabianya akan pakai Sovereign Welfare. Dan Anda boleh saya kasih kejutan satu lagi? Saya tahu salah satu cita-cita saya adalah... Gimana caranya timur-timur balik ke Indonesia lagi tanpa tumpah darah. Gitu ya. Jadi caranya adalah dengan cara kita memberikan funding. Kita berikan seperti Cina kayak ke kita. Proyek kita biayai, semua kita biayai. Sampai mereka tergantung sama kita, mereka jadi... Pasrah sama kita akhirnya mereka udah deh balik lagi ke Indonesia tercinta gitu ya Dan cara-cara ini sebenarnya cara nyemoni, cara nyindir bahwa kita adalah kayak perpanjangan tangan sebuah negara Saya gak, gak sebut negaranya karena saya, nanti disangka saya memprovokasi Tapi saya memberi contoh aja, kalau saya punya sovereign wealth fund tadi, kita kasih Timur-Timur, kita kasih Timur-Timur, akhirnya Timur-Timur menyatu kembali Dan tanpa tumpah darah tentunya Nah kalau kita bisa ambil berarti Indonesia juga bisa diambil sama sebuah negara ya yang yang menerima saat ini kita apa-apa e, mata uangnya kita pakai mata uang dia, teknologinya pakai teknologi dia, jualnya ke dia, e, kemudian e, pasarnya dia, e, terus kita cuma dapat pajak kecil gitu ya terus merasa kita kita, kita kita sukses gitu ya.